gimana sih kajian dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset Alimotion guys Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay guys, selanjut langsung ke preset yang kedua ya. Nih, dengerin ya. Jodoh jodoh, harus jodoh. Kalau nggak jodoh, enggak <guluh> bisa, harus jodoh. <guluh> Oke okay guys, lanjut ke preset yang ketiga. <guluh> Oke okay guys, selanjutnya ke presiden yang keempat ya. <mwah> Oke okay guys, selanjutnya ke episode yang kelima Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 guys. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-9 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 guys. Oke okay, lanjut ke presisi yang ke-20 eh 20 ke-11. Hey, Oke okay, lanjut ke presisi yang ke-12 ya. Ke presiden ke-13 guys. Oke, lanjut ke presiden yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden ke-16 guys Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18, guys. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-19 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-20, guys. Dikatain udah. Diremehin udah. Tinggal ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-21 Oke okay, lanjut ke presiden ke-22 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-23 oke lanjut ke presiden ke-24 ya Oke lanjut ke preset yang terakhir yaitu ke-25 Oke okay, guys mungkin segitu aja presetnya Semoga kalian suka seperti biasa untuk link presetnya di deskripsi guys ya Oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.